Meng, meng. Oi, oi, oi. Sebila kita ke ini ya, ke Jakarta. Aku nak ketemukan Ariel. Bulan depan, bulan depan. Sebenarnya. Ia bulan depan. Aku to, gimana? Lah dari hampir 13 tahun lah. Ngapak aku pes Ariel? Ia. Wah. Jadi di foto-foto rumah aku lah, gamalari itu semua. Oh. Sebenarnya kawan-kawan aku pes dua. Tapi nak se-gila-gila pok kita nge-pens lah. Sampai isi-isik dompet aku. Ariel semua? Aku foto, aku edit gambar Ariel. Oi, gambar Ariel semua. Semua lagi ni jampok. Kau nak motor aku terbakar? Boril? Weh, Ariel. Noah. Noah, itu. Nak, ni misal Jakarta ada kawan Noah aku pok eh? Iya, kata-kata. Aku berapa kali nge-polo Ariel, tak ada balas-balas kau. Diglek. Masa ini kan? Oh kan penggemar dia gitu Wah Mendy kan nak tau, coba DM dia Kok DM belum? Aku berulang kali nge dia, wah oh, dari atas kebawah tau nge-dm dia hmm. Sampai aku editkan foto-foto dengan dia, aku kirim ke dia Jadi? Hah? Jadi? Tidak nah, ya. respon lah Wah Siapa HP deh Entah, aku tanya sampai menggang HP gitu Halo Borel. Jago. Sampai punya nyanyi. oh hmm, Terus? Nyanyi-nyanyi kan apa, lagunya. Lagu apa, men? Di malam yang sesunyi ini. Apa itu judul, men? Kisah Cintaku. Oh. Tahu kan lagu dia itu? men. Itu kan lagu itu fans sempat viral, men. Sempat viral. Iya, iya, iya, men. Tidak, nah, men. Jadi waktu nganyawa ketan, di pasal-pasal semua lagu itu. Tapi, Puk pun dulu di loh men. Sekarang tak men. Waktu oh, pakai kalau gizi barek, yuk. Pak milih mana dia? Mungkin nak kurus dah. Dia bob kurus, lor men. Hanya sekarang. Ya. Yeah. Hmm. Sekarang siapa? Kau. Sekarang dah empuk, sedikit makmur lagi tu. Lagi tua. Waa men. Aku nak beli ini ya. Kepala Ariel, toh. Kau itu. Apa nak? Sekarang mungkin ngeri baju. Baju Ariel Noah. Noah. Mungkin noa, noa. nak ngeri apa men? Eh, bukan nak baju. Waa. Baju Ariel Noah. Ah. Aku masak 12 Bukul di orang seorang aku enam. Wah, Bukan Macet juga warna tengok warna hitam Kaman arena Ini nah, nah. ya, oh, warna ya? tak beli pop, pop it men huh? Pop it? it. it. Ada Pop it. Dengan nyaga. Bukan Pop Mie kah? Kan, men. Pop it. Pop it. umpuk aku ketinggalan zaman, men. Men sekarang le musim Pop Mie kan makanan, Pop it tuh minuman kayaknya. Pop it, de mainan, permainan. Oh. Mun kiri-kiri Pop bila bila terlalu kau buka ke Shopee, kau buka anak apa gitu? Enggak ada aku beli baju Ariel, baju Noel. Sahabat Noah Belitung Seliu di bawa, Keren Ih keren bro Desain pula dia je Desain Sahabat Noah Belitung Di bawa, Seliu Keren Jangan lupa subscribe man eh Channel pokok kan nonton eh Harus subscribe bro channel, pok. hmm. Tenang pokok tenang tenang Kau subscribe Harus banyak bro Ajak mak bro apa? Ajak ayah Bo beli kamu apa? Bisa subscribe Ayo. kalau... Tak -e, -e. ada belah ribu, kan? Tak -e. ada belah ribu Tak ada belah men? Jadi, saya akan melihat sebenarnya nak jumpa dia Tak ada Boleh oleh dengan dia, men. Aku beri kerupuk Wah, kerupuk! nak pun Wah! Dia nak beri boleh? Napa lah digoreng men kok segala digoreng kah? Aku merik merik dia bini ndak kuat ndak mungkin. Dia lebih kagak tega lah, Pok. Wah, ndak tahu betere kan? Wah, men men. Channel Pok Mati, timen banyak lu tuh. Ndak ada apa-apa noh. Harus nonton lu ini. Iya, men. Wah, itu dukung channel kawalah. Wah, men lah kau subscribe, subscribe, ya, Pok Lihatlah. Yeah. atas. Iya. Apa dia nama channel Pok? Daddy R. D D R D E D D Y R G D <laughs> Nonton deh <ne? laughs> Nonton kami Kami Lagi minyak Ariel ya lah Sebener lah lama aku kena ketemukan Ariel Nah siapa ya Terpaksa cuti cutiin nah. Lima hari Tapi nak, aku main kemakan kita. Eh eno guys, salah jam dia nak depan lapar. Men, men kawan, men. Kawan, kawan, kawan. cuma slot, pok masak mie, men. Tak pernah ikhwan, kawan. Kawan, kan, masak sih, Indonesia Masak masak mie. Wah, men, Pok, kan masak sih, kau tuh pok, pok harus ikut masak sih, men Pok, kawan, masak. Tak level, masak mie kawan. Eh. Masak apa jadi men? orel Balas DM Korel Ari enggak kepulon Orel Balas DM Korel